Mentang-mentang udah punya ada yang baru kita lupa dia, makita. Mentang-mentang udah punya ada yang baru kita lupa dia, makita. Buka puasa bersama, selamat berbuka guys. Sorry ya, Ay, di atas ya. Tak ada tempat ya. Gak muat, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Lensos dimana pun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan Informasi terhadap Tentunya seputar Ayu Ting Ting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 story Mom nggak ngabuburit jauh banget sampai ke Jakarta Utara cuma mau main hadroh dan nari supi. Ayah dan Ayu Sabtu ini 1 April 2023 hanya di Official Trans 7. Ada keseruan Ayah dan juga Ayu yang sedang latihan main hadroh dan juga tari supi sana juga ada si cantik Arapah ikut serta meramaikan Ayah dan Ayu pada episode kali ini Gak berburuk bareng Ayah Ojak, si siang, siang bolong Wah, wah ternyata Ayah Ojak pengen banget nih main dan juga belajar tari supi yang udah lama ia tinggalkan Seperti apa keseruannya? Jangan lupa tonton Ayah dan juga Ayu episode kali ini 1 April 2023, pukul 8:00 waktu Indonesia Barat Informasi selanjutnya juga sini masih datang dari Ayu Ting Ting dengan penampilannya yang sangat cantik. Aduh, Hai Pemirsa dengan baju yang berbunga-bunga. Sepertinya sama nih dengan hati yang sedang berbunga-bunga. Wajah yang cantik dan juga senyum yang menarik dari story Ayu Ting Ting. Happy Christing Love untuk hari ini banyak sekali komentar nih cantiknya Bu Ayu so pretty Ayu nih tenan cantik love Ayu cantik banget cantik amat ibu dari Ayu super ya. kemudian juga kita akan melihat komentar dari Maimuna cantiknya canggih boy anak ayamnya cantik bodinya bagus eh buset cakep bener inilah penampilan Ayu Ting Ting di Ronis TV hari ini bersama dengan Wendy Cagur penampilan yang super simple namun terlihat sangat terapi dan juga cantik di sini juga Ayu Tinti memberikan ucapan spesial untuk seseorang yang dianggapnya spesial di Indonesia ternyata empat ini bernama Deka dan memang sangat dekat dengan Ayu Tinti spesial untuk Mas Deka, Ayu mengucapkan Happy birthday dan tak hanya Ayu. Ternyata yang tercintanya Birkes Sumairah Rajak pun memberikan ucapan yang sama untuk Om Deka. Semoga sehat panjang umur dan juga sehat selalu. Terima kasih ucapannya untuk Birkes Sumairah Rajak dan juga Bunda. Semoga doa dan juga ucapan-ucapan yang baik dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Amin ya robbal alamin. Oke yang semua di sini juga ada yang terbaru nih. Di mana di sini ada obrolan yang sangat luar biasa dari tamu-tamu yang ada di hadapan Boy William. Di sini Boy William dianggap sombong. Karena sudah punya yang baru Mutang-mutang udah ada yang baru nih Lupa sama kita berdua Dengan wajah yang malu dan juga sedikit senyum nih, boy juga sepertinya Memang malu-malu banget nih ya Dikatakan dekat dengan seseorang Wah siapakah seseorang itu Apakah benar orang baru tersebut Adalah Ayu Ting Ting <laughs> Semoga deh Tetap ya menjadi Yang pertama di hati boy Meski di beberapa kesempatan Ayu dan Boy mengatakan bahwa mereka hanya bersahabat Tapi tidak akan dari itu banyak sekali Para artis sahabat dan juga halayak yang mendoakan agar Boy dan juga Ayu bisa bersatu Dan bahkan bisa kejejak yang lebih serius lagi Itulah harapan dari netizen dan juga semua sahabat untuk Ayu dan juga Boy tentunya Informasi selanjutnya juga di sini dan kebersamaan Ayu bersama dengan para sahabatnya yang sedang melakukan buka puasa bersama walaupun dalam keadaan yang sedikit sibuk namun ayo Ting masih menyempatkan waktu untuk kebisa berbuka bersama dan juga bersama bersama dengan timnya Itulah keunikan dari ayu Ting Ting sesibuk apapun, masih menyempatkan untuk berbuka puasa, sholat tarawih dan pastinya kumpul bersama keluarga, sahabat, dan juga tim. Agar sahabat semua di sini juga ada informasi menarik nih, ada live yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting saat persiapan dan juga taping beronis. Taping persiapan beronis dilakukan agar saat cuti lebarannya enak nih. Wah, selamat untuk Ayu yang selalu menjadi artis nomor satu. Pastinya selalu ditunggu-tunggu nih di hati semua sahabat. oke sahabat semua, inilah beberapa informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua. Apa ada kesempatan kali? ini jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu ting-ting wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lu sombong sih boy nggak pernah mau ya. keluar lu lu sombong sih boy pernah mau ya. keluar lu. Lu. gua lu Lu teman artis udah banyak, gua udah dilupain. Ih, jangan gitu tari, mau kenyong lu monyong. Hmm, Ngambek, Ngambek. Menteng, menteng, <laughs> udah, menteng menteng. udah punya. Udah lu udah sama Bang. bang. Eh, menteng menteng. <laughs> udah punya ada yang baru kita lupa dia sama kita. <laughs> udah punya ada yang baru kita lupa dia sama kita. ada yang baru ya siapa? <laughs> Oke, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday lagi happy dia lupa. lupa dia sama gue. Awas lupa ya, awas thank you. Hari ini kita tapping brownies. Kenapa di tapping? Karena supaya nanti libur lebarannya enak. cita nyaman nih kau Kalian berpuasa enggak? Sahur pakai apa tadi? buka puasa bersama. Selamat berbuka, guys. Sorry ya, Ay di atas ya. Tak ada tempat ya. Gak muat. Sorry. kita kurma dulu guys. Lu tanggal. Gua busati. Gua takut dia. Pokoknya kalau bayar, enggak bayar kemarin gimana yang bilang sama teaser foto terus lu langsung gimana komennya? Ya, Komenlah. Gimana komennya? Ya gua enggak suka aja sama keluarga Biar ini. kecil <tut> <Ooh>, bagus. Ampun <tut> nanti <gimana> foto lagi. <tut> gua haters pertama. Lihat pin aja gua bakalan bikin akun pakai nama gua sendiri. Biar <tut> lu tahu oh ini manggil yang masih Bukan akun fake gua.